Halo sahabat Zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang ramalan berikut di bulan Agustus tahun 2021. Namun buat kamu yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya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 di sini kita akan bahas tentang kesehatan, keuangan, karya, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Libra di bulan Agustus tahun 2021. Tunggu singkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Libra di bulan Agustus tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambilkan kartu keuangan seorang Libra di bulan Agustus tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambilkan kartu kartu pekerjaan seorang Libra di bulan Agustus tahun 2021. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu Bunga asmara Seorang di bulan Agustus tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, ini hanya kita mengambil kartu energi yang dapatkan oleh Seorang Libra di bulan Agustus tahun 2021. Pertama, support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada keuangan. Selanjutnya, support energi kepada karir dan pekerjaan.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 Suksot ataupun dua pilihan secara umumnya, tuh, opsi itu diartikan memilih dua tindakan satu pilihan. Satu tindakan yang membuat beban pikiran yang berdampak negatif kepada kesehatan, dan di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang libra di bulan Agustus tahun 2021. Kesehatannya mengalami penurunan, yang dimana di sini di seorang libra akan mendapatkan beban pikiran untuk menentukan jalan hidup, untuk menentukan jalan karier dan bisa saja ini untuk menentukan jalan hubungan asmara hubungan asmara di sini ada kendala ataupun ada rintangan yang membuat seorang libra akan mendapatkan kesehatan yang menurun dan untuk support energinya adalah Queen of Cup secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang wanita yang dekat dengan seorang libra sendiri dan di sini menggambarkan kesehatan seorang libra akan mengalami penurunan di bulan Agustus tahun 2021 yang dimana sini dikarenakan seorang libra mendapatkan beban pikiran mendapatkan dua pilihan yaitu satu pilihan untuk dijalankan dan satu untuk ditinggalkan dan di disini juga pilihan tersebut di dalam kategori hubungan asmara yang dimana sini Queen of Cups merupakan seorang pasangan yang akan membuat beban pikiran kepada seorang libra sehingga kesehatannya menurun di bulan Agustus tahun 2021 dan untuk kartu kesimpulannya adalah Desan Secara umumnya Desan itu diartikan sosok pencerah, sosok yang memberi pencerahan, sosok yang memberikan semangat, sosok yang memberi dukungan Dan jika kartu Desan kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Libra disini menggambarkan Sosok yang memberi dukungan kepada seorang Libra untuk bangkit dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi Adalah sosok orang tua, sosok orang terdekat serta sosok sahabat seorang Libra Yang memberikan sebuah masukan kepada seorang Libra untuk menentukan jalan hidup dan jalan hubungan asmatanya di bulan Agustus tahun 2021 dan untuk kartu keuangannya adalah 2 pentakel ataupun 2 poin secara umumnya 2 pentakel itu diartikan kondisi kestabilan mulai stabil dan ingin mengambil satu langkah yang dimana tujuannya untuk meningkatkan keuangan dan disini menggambarkan untuk keuangan seorang lima di bulan Agustus tahun 2021 keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa masih dalam kondisi stabil masih di dalam kondisi normal yang dimana juga disini digambarkan Seorang Libra yang mengambil satu langkah satu usaha satu pekerjaan yang dimana sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, dan usaha tersebut merupakan usaha milik Libra sendiri yang dimana ia kerjakan tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Dan untuk support energinya adalah page open. Secara umumnya, page open itu diartikan seorang anak, dan disini menggambarkan keuangan seorang Libra tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Agustus tahun 2021, namun disini digambarkan juga. Seorang libra akan mengambil satu langkah, satu usaha, satu pekerjaan untuk meningkatkan keuangan Yang dimana disini atas doa ada seorang anak serta seorang libra mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak Usaha tersebut akan lancar dan membuat keuangan lebih bagus lagi Dan jika kartu desain kita gabungkan dengan keuangan, seorang libra di disini menggambarkan Sosok yang berpengaruh, sosok yang mendoakan, sosok yang memberi dukungan kepada seorang libat adalah sosok seorang anak yang dimana sini usaha tersebut akan berkembang dan mendapatkan keuangan, kehidupan lebih bagus lagi. Serta juga bisa digambarkan di sini keuangan seorang libat tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Agustus tahun 2021. Dan untuk kartu kaya pekerjaannya adalah Six of One ataupun Alam Tokan. Secara umumnya six of one itu diartikan pencapaian kemenangan puncak karir ataupun kemenangan yang akan didapatkan dan di sini menggambarkan seorang libra akan berada di dalam puncak karir puncak kemenangan yang dimana di sini ditambahkan apabila seorang libra bekerja di dalam suatu perusahaan ataupun instansi perkantoran dia akan direkomendasikan untuk menaiki jabatan ataupun memimpin suatu pekerjaan yang dampaknya akan lebih bagus kepada keuangan serta kehidupan. Hmm. Dan disini juga tidak tertutup kemungkinan usaha yang dilakoni ataupun usaha yang dikerjakan oleh seorang libra sendiri Itu akan membuatkan hasil yang maksimal dan mendapatkan respon yang positif dari orang-orang sekitar lingkungan sekitar Yang dimana sini akan meningkatkan keuangan kehidupan serta karir seorang libra lagi Dan disini juga tidak tertutup kemungkinan usaha yang dilakoni oleh seorang libra adalah usaha miliknya sendiri Dan untuk support energinya adalah King of One secara umumnya King of One itu dapatkan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang usianya di atas tiga tahun serta seseorang yang dekat dengan seorang libra sendiri dan di sini menggambarkan ada dua prediksi yang pertama Sosok yang merekomendasikan seorang Libra untuk menaiki jawatan dalam suatu instansi, Walaupun di dalam perkantoran di sini adalah sosok orang terdekat, sosok sahabat ataupun sosok rekan kerja sendiri. Kita diprediksi lain di sini menggambarkan sosok orang tua merupakan sosok orang yang mendoakan seorang Libra agar usahanya semakin maju, semakin bagus. Yang dimana juga di sini tujuan seorang Libra adalah untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan seorang anak yang dimana di sini keuangan karir akan lebih bagus lagi dan jika kartu desain kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang libra di sini menambahkan sosok yang memberi sosok yang memberi penyemangat kepada seorang libra di bulan Agustus di dalam kategori karir ada dua orang ataupun di dalam dua prediksi yang pertama tekan kerja sahabat orang-orang terdekat dan yang kedua adalah orang tua seorang libra yang mendukung usaha seorang libra serta mendoakan seorang LIBRA agar usahanya semakin bagus lagi yang berdampak positif kepada keuangan kehidupan serta karir seorang LIBRA sendiri dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah 9 of cup ataupun 9 piala. secara umumnya 9 of cup itu diartikan kebahagiaan akan didapatkan dengan menerima kekurangan pasangan serta tidak membandingkan pasangan orang lain disini hmm. juga digambarkan baiknya fokus kepada satu pasangan yang akan membuatmu bahagia dan di sini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang libra di bulan Agustus tahun 2021 hubungan asmaranya akan mendapatkan keharmonisan kebahagiaan hubungan asmara yang dimana di sini disarankan kepada seorang libra untuk menerima kekurangan pasangan apa adanya tidak mengingat-ingat masa lalu tidak mengingat-ingat kesalahan seorang pasangan serta di sini melihat selalu kebaikan yang diberikan oleh pasangan. Yang dimana di sini juga tidak membandingkan pasangan dengan orang lain yang akan berdampak positif kepada hubungan asmara. di sini juga, seorang pasangan akan selalu menunggu seorang penyebab untuk menerima pasangan apa adanya yang berdampak positif kepada hubungan asmara, sehingga tercipta kebahagiaan, keharmonisan, hubungan asmara, dan untuk kartu support energinya adalah King of Swart. Secara memiliki offside itu bagian seseorang orang tua, seseorang yang usianya di atas 30 tahun, serta seseorang yang dekat dengan seorang Libra sendiri, dan di sini menggambarkan sosok orang tua akan selalu mendoakan seorang Libra agar hubungan asmaranya lebih bagus lagi bersama seorang pasangan. Dengan catatan di sini, disarankan kepada seorang Libra untuk tidak membandingkan pasangan dengan orang lain serta menerima pasangan apa adanya dan di sini orang tua pasangan juga akan mendukung hubungan seorang libra agar lebih bagus, lebih romantis, serta lebih bahagia lagi di bulan Agustus tahun 2021. Dan jika kartu desan kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang libra di sini menggambarkan sosok yang menjadi penyemangat yang memberi kontivasi yang memberi masukan kepada seorang libra dan pasangan di bulan Agustus tahun 2021 adalah sosok orang tua seorang libra sendiri dan sosok orang tua pasangan seorang libra sendiri. Yang akan mendukung hubungan asmara agar lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2021. Dan untuk angka keberuntungan seorang libra itu ada di angka 2 22, 26, 69, dan 91. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan libra di bulan Agustus tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.